Belum lanjut support dulu motivasi buat Ayi, jadi jangan lupa subscribe ya. apa gara-gara keren kali ini ya di kakti hmm. ya? Cek, canggih. Ngapain? Ah, ngapain? Biasa. Pakai sarung aja lo sore-sore. Kaya nganten baru uh, aja, yuk, kita lari. Haji, sore, sore, sore. Lagi sekelan. sekelan nee. Ya. Wow. Parah amat. 2020 sekelan. lu sore-sore lari-larian aja, oh. lu kayak gara-gara kerjaan aja. Ini lho materinya. Ini kalau padang orang-orang ngopi-ngopi. Ah, gua mau lari sore. Biar badan sehat, jiwa sehat, pikiran tenang. Aromanya itu sering wangi udah berisi di badan itu. Ini si mulu. Tulang mulu. <tuh> <tuh> Terlalu Kalau anak, anak jangan lupa Apaan tuh. Itu pada punggung, biasa. Markas. Oh, markas itu kan udah digusur. Way apa? Malam. Oh. Masih, malam. Malam kas, yang penting ada ongkos. Ada, ada nah, bisa diatur. Sebentar, gua growin. Bang Iman, pinjam layangannya dong. Emang layangan lu ngapa, toh? You block. Gak buset, lu coba blockin. di mana? Sono. Cari coba, nggak ada. Layanganku cuma satu-satu aja doang ini. Gua kagak ada benang tapi. Ini ada bang. Bisa ya, gua pinjem Udah. kita ngaduk oke okay. bang jauhan dikit bang terus bang sampe mentok bang terus jangan pake rem jangan nyamuk belakang bang terus terus terus dikit lagi terus terus op op op lepas ya bang bang gantian oh. lah bang itu kan pake benang saya kita dulu apa lah ya karena singit ya sing no lu dulu dikit bisa dah Tadu, bentar bentar Ntar mangkong dimana? Ntar malem? Kebohon aja ntar malem gampang Jangan lupa ya Kopi-kopinya, biar nge-serak Beras, pokokin mah tenang-tenang aja Itu urusan gua Leco, itu. Maka kan aku lupurin semuanya Biar pada kantornya Nah, aku kok kabarin Sip boleh buat kita buat perpondong kali Seh! Ini lo kita yang bono, mereka? Kamain, coba itu Loh, gue kabarin dulu nih si Eman deh ya, kabarin, kabarin itu ada orang ya. Halo! Man! ini gua ntar jangan lupa biasa bon baru gua bilangin oke okay, oke okay, oke okay. ya yeah. udah itu? udah pokoknya udah rebes lancar lulusan aduh si Ari siapa aja ini ah? siapa sih? Ari nah, itu anak Ben wah dia yab ban mulu udah bagian, ter juga dateng dia ya. leh <Lis> jalan leh gue nih jalan iyalah gua mulu tuh kemarin kenapa itu biasa lima nol Sih, ini kartu banyak aman kayak mau besan. mana? tapi amat ya nggak ada biar sepotong acan ini orang pada kabur kemana gue ditinggalin aduh apa gue cek dulu kali ya coba dah ah gue sono aja dulu siapa tahu pada ada orang di situ, aduh gimana nih anak-anak ya gue udah muter ke solo gue muter sini kagak ada nemu biar sepotong acan apaan tuh terang-terang ya apa itu kali ya orangnya ya? Uu jadi lu di sini pada, gua nyari ini sono. Nari mana sih? Oh nur no, sono, di sini lu pada main. Ketawa aja orang lagi main. Main berfoto. Kue dong. dong. Lih, jalan deh. Oke. Berangkat tuh. Lanjut ber. Main kini dengan kopi kaga kagak kaga. Sembat ini nur. Itu gak lah baru sedih-sedih, ri eh, lalu eh, ya menggejereng gejereng baik, nah, gua, gua baru nyampe, kira ada gunanya lah jadi orang, nah gua baru nyampe diajak main juga kaga gua, suruh bikin kopi, kira-kira oh, kita buru-buru lah, tuh tanya masih eman, kopinya di mana man? tuh kopinya di situ, ya ilah lu, tega-tega banget pada ya, gua diajak main kaga, pekaga, suruh bikin kopi, ah, <susuh> suwe banget pada ya klik jalan klik Iya, gua udah mau menang Ayo, nih bisa gua udah gua yang kopi dulu lah udah gua bikin kopi dulu lah yang kentalan dikit ya oh udah nih oh, apaan gua jalanin gua mau dulu Baid. maaf siap waaah gua ya, Waa. ya <tuk> ada gitu nyeduh kopi di tengah kebun begini musen kek noo di warung pake gua mulu disuruh-suruh Aja jangan pake yang mulu apa re buruan buruan buruan nih nih nih nih kayak aja nggak dungu sekali nih kopi lu pada tuh habisnya lo ya makasih ya Nah begitu baru sering-sering gitu lah <tuk> kepingcangan itu bandingnya <tuk> <orang> lewat-lewat <lho. menjang. tuk> lewat iya mana sih guru buru tuh gue kan buat jalan iya please please haduh gue ya jalan ya jalan. Jalan. Oh. Iyi. Iyi. ganggu orang aja gue lagi, lagi mikir ini puyeng ini Ngapa apa bang gue lagi main gitar Nanti tadi nyolek nyelek gua siapa? Itu kali si Romli Apa si lu, Orang gua lagi jalan tuh Lagi cakep ke kartu gua nih. Dikit lagi gua menang Enggak gua kaget gua Nih Ah, gua gak jalan Lagi cekin nih tangguh Hedah, ngapa ya colek-colek aja dis tadi Bikin gua gaguan sen aja Lu ngapain nyolek nyelek gua dis tadi Lah, mana yang nyolek lu, Bang? Gua lagi mau cek nih, mau buang terakhir Joget siapa ya yang joket tadi ya? Bisa Sp dah Bun Joget hidung Buang ada Artis lo kali bisa joget Ada pon joget Itu Masa Eh bukit ses Lah bocah, ngapa pada murah udah kaya nasi perak?